Fragmen es jatuh dari seluruh langit seperti salju yang sangat indah. Namun, di bawah keindahan ini menyembunyikan kekuatan yang menakutkan yang membuat seseorang bergidik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa serangan gabungan dari trio Raja Kursi Ketujuh sebenarnya akan dihancurkan olehnya dengan mudah? Apakah ini kekuatan dari Ice Master? Tinju Lindong tanpa sadar diperketat saat menyaksikan adegan ini. Kekuatan seperti itu memang tak ada bandingannya. Tidak heran dia bisa menjadi orang terkuat setelah lambang simbol. Grup, trio ketujuh kursi raja di langit tercengang ketika mereka menatap adegan ini. Segera setelah itu, mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah hitam. Demoniki di sekitar mereka dengan cepat melemah ketika mereka bergetar. Jelas bahwa mereka terluka parah. Mata Ying Huan-Huan yang cantik itu tanpa emosi ketika dia melihat trio raja kursi ketujuh. Tubuhnya bergerak. Dan dia muncul di depan mereka dengan gaya seperti hantu ketika ki dingin yang menakutkan keluar dari tangannya. Ekspresi trio kursi ketujuh raja secara drastis berubah ketika mereka melihat bahwa Ying Huan Huan menolak memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas. Ketiganya bergerak dan mundur ke arah yang berbeda. Cah, kolot berkumpul di mata Ying Huan Huan yang cantik. Dengan mengepalkan tangannya, tombak biru es panjang memanjang dari dalamnya. Itu bergetar dan terpecah menjadi tiga. Tiga bayangan es mengejar trio Raja Kursi Ketujuh. Menembus udara saat mereka dengan kejam menusuk ke arah trio. Bang, ekspresi di mata trio Raja Kursi Ketujuh dengan cepat berubah ketika mereka melihat pengejaran tanpa henti Ying Huan-Huan. Raungan rendah terdengar saat demoniki mengerikan menyapu dan berubah menjadi penghalang cahaya ki iblis besar di depan mereka. Ini adalah upaya untuk menghalangi Ying Huan-Huan. Sikap dingin di mata Ying Huan Huan meningkat sebagai tanggapan terhadap pertahanan mereka. Tombak es di tangannya tidak ragu dan menusukkan langsung ke ki iblis. Retak demoniki yang kental langsung berubah menjadi es, sementara tombak es dengan mudah menembus dan dengan kejam menusuk tubuh mereka. Desis armor iblis kaisar yang sangat kuat terdistorsi dan berubah bentuk karena tombak es. Pada akhirnya, itu ditusuk oleh kolki tombak es yang berisi kidingin yang tak terlukiskan, menembus tubuh trio. Grup, tubuh trio terbang mundur dengan cara yang menyedihkan saat mereka dengan liar meludahkan darah hitam. Kidingin di tubuh mereka menyebar, menyebabkan lapisan es tipis muncul di permukaan tubuh mereka. Ku, Lindung menyaksikan trio Raja Kursi Ketujuh dalam sekejap mata dan menghembuskan napas ringan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. King Huan-Huan saat ini belum sepenuhnya bangkit. Namun, kekuatannya kemungkinan sudah melampaui para ahli top biasa yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Dia bertanya-tanya seberapa menakutkan kekuatannya akan ketika dia akhirnya terbangun sepenuhnya di langit. Trio Raja Kursi ketujuh dipaksa untuk berkumpul bersama lagi. Demoniki terus-menerus menyembur dari tubuh mereka untuk memblokir erosi. kidingin. mereka mengerti bahwa jika tubuh mereka membeku. Mereka akhirnya akan berubah menjadi pecahan es dengan jentikan jari Ying Huan-Huan. Saat itu, beberapa Yimo yang lebih kuat dari mereka, akhirnya mati sedemikian rupa di bawah tangan seperti gioknya. Mereka bertiga menyaksikan Ying Huan-Huan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah mereka. Saat teror melintas di mata mereka, mata menembus biru es Ying Huan-Huan masih kosong dari emosi apapun. Pada saat ini, dia mirip dengan es. Semua emosi telah membeku di bawah lapisan es ini. Kalian semua harus mati. Dia melihat trio Raja Kursi Ketujuh dan bergumam sendiri. Tubuhnya bergerak dan simbol dingin kuno muncul. Setelah itu, itu berubah menjadi sinar cahaya yang terdiri dari kidingin utama dan melesat menuju trio. Cah, sinar itu merobek langit. Sepertinya ruang itu sendiri telah dibekukan oleh Colki. Selanjutnya. Ketiganya Raja Kursi Ketujuh Ngeri untuk jatuh ruang di sekitar mereka membeku. Menyebabkan mereka bahkan tidak dapat bergerak. Yang bisa mereka lakukan adalah menonton sinarki dingin menyerbu sambil disertai oleh kekuatan destruktif. Ketakutan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka. Namun, ruang di depan trio tiba-tiba terdistorsi saat sinarki dingin hendak menelan mereka. Selanjutnya, sosok hitam muncul entah dari mana. Ice Master, mengapa menggertak teman-teman muda ini dengan statusmu? Sosok hitam itu tertawa pelan saat itu muncul. Namun, tawa lembut itu mengandung kuburan dan kewaspadaan yang tidak bisa disembunyikan. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya, dan mata jahat aneh muncul di dalamnya. Dia membuka tangannya dan mata iblis itu tiba-tiba juga terbuka. Sinar cahaya hitam legam, mengerikan, dan kental keluar dari mata. Akhirnya, itu bertabrakan dengan sinar cahaya kidingin. Kedua sinar destruktif itu bentrok keras. Saat riak menakutkan membentur, merobek awan di langit. Langit bergetar dan sosok mempesona Ying Huan huan gemetar. Dia terpaksa mundur beberapa langkah. Mata cantiknya itu tertutup es ketika dia melihat sosok hitam yang muncul dan berkata, Raja Kursi Ketiga, akhirnya mau menunjukkan diri, petik 2. Semua mata hadir memusatkan perhatian dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan senyum di depan Raja Kursi Ketujuh. Tangannya saat ini ditutupi oleh lapisan es tipis, sementara mata iblis di tangannya tertutup rapat. Raja Kursi Ketiga, ekspresi Lindung tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat muncul di belakang Ying Huan Huan. Dia bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat padat dan berbahaya dari tubuh Raja Kursi ketiga ini. Jelas, orang ini adalah seseorang dengan kekuatan yang sebanding dengan para ahli top yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Orang seperti itu dianggap sebagai kekuatan jempol teratasi imo bahkan selama perang dunia besar. Tidak terduga bahwa keberadaan seperti itu telah muncul kali ini. Raja Kursi ketiga melirik Lindong. Selanjutnya, dia tersenyum. Dengan sentakan lemah, dia menghancurkan lapisan es tipis di tangannya. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, Lindung menemukan bekas luka yang tampak sangat ganas di sisi kanan wajahnya. Bekas luka itu membentang dari sudut bibir ke belakang telinganya. Sekilas, seolah-olah seseorang pernah memotong kepalanya. Karena kamu ada di sini, awalnya aku tidak ingin mengungkapkan diriku. Bagaimanapun, luka ini membuatku sedikit takut. Raja kursi ketiga tersenyum berkata ketika jarinya menelusuri bekas luka ganas di wajahnya. Namun senyumnya itu tampak semakin hangat. Ing Huan Huan dengan acuh tak acuh meliriknya, sementara Cold Ki yang menakutkan berkumpul di tangannya. Kalau begitu, aku akan membekukanmu menjadi patung es kali ini. Hehe. Raja kursi ketiga dengan lembut terkekeh dan berkata, aku khawatir saat ini kamu tidak akan bisa melakukannya. Kalau begitu. Kamu bisa datang dan mencobanya. Mata Ying Huan Huan tetap sedingin es. Dengan pusaran tangannya, koki yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara sedikit retak. Raja kursi ketiga menatap Ying Huan Huan saat senyum di wajahnya semakin lebar. Haha, aku benar-benar ingin membunuhmu. Saat itu, aku berubah menjadi kondisi yang menyedihkan olehmu. Membuatku kehilangan seluruh wajahku di depan kaisar. Wajah raja-raja ketiga yang tampak lembut secara bertahap berubah setelah kata-katanya terdengar. Matanya mengandung kepahitan dan dendam yang tak ada habisnya. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Raja kursi ketiga tiba-tiba mengambil langkah ke depan saat demoniki berlari ke arah langit. Langsung menutupi area dengan seribu mil. Bahkan matahari yang terik di langit telah ditelan oleh demoniki dan tidak lagi berani menunjukkan dirinya. Aura ini menyebabkan tanah bergetar. Ekspresi di mata Lindong berubah ketika dia melihat ini. Salah satu tangannya menarik tangan dingin Ying Huan Huan. Ying Huan Huan mendeteksi tindakan Lindong dan tubuhnya yang halus sedikit menegang. Selanjutnya, dia secara bertahap santai. Dia menoleh dan memberi Lindong senyum meyakinkan, dia tidak akan bisa menyerang. Lin Dong kaget setelah mendengar ini. Dia jelas tidak dapat memahami apa yang dimaksudnya. Seseorang akan menghentikannya. King Huan-Huan tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia melihat ke arah bagian tertentu. Apakah kamu masih suka bersembunyi begitu banyak? Hehe. Indera adik perempuan junior setajam sebelumnya. Ruang di tempat itu secara bertahap berubah setelah suaranya terdengar. Selanjutnya, tawa lembut menyebar. Saat ruang terdistorsi. Sosok berjubah perak perlahan keluar dari dalam. Rambut pucat sosok itu tersebar dari kepalanya, dan tubuhnya tampak agak kurus. Namun, aspek yang paling tidak biasa adalah matanya. Mata itu adalah perak yang cemerlang, dan seolah-olah ada riak yang sangat misterius di dalamnya. Kejutan melintas di mata lindung ketika dia melihat sosok ini. Ini karena orang ini sebenarnya adalah individu misterius yang dia temui di bagian terdalam dari gua suku Marten Celestial Demon. Orang ini sebenarnya juga salah satu dari delapan tuan kuno. Ini pasti Lindong, kan? Pria bermata perak tersenyum menatap Lindong. Setelah itu, dia melirik tangan yang terakhir, yang memegang Ying Huan-Huan. Sudut bibirnya sedikit melengkung ketika dia berkata, Sepertinya begitu, kamu, Master Tata Ruang. Lindong menatap pria bermata perak itu. Dia bisa merasakan simbol leluhur spasial di tubuhnya bergetar sedikit ketika yang terakhir muncul. Dan segera memahami identitas yang terakhir. Pria bermata perak itu tersenyum dan mengangguk. Maafkan aku. Aku sebelumnya terjebak untuk beberapa waktu karena teknik penjara iblis. Namun, aku tidak mengendurkan adik junior. Coba lihat. Aku datang saat aku melarikan diri. Setidaknya aku lebih cepat dari Tuan Petir. Kan petik dua mata biru sedingin esing, Huan Huan menatapnya dengan acuh tak acuh, hanya daripada yang dilakukan Master Tata Ruang berhenti dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu masih seperti ini?" Dia berbalik setelah berbicara dan tersenyum, menatap Raja Kursi ketiga. "Ah, kenalan lama! Apakah kamu sudah baik selama bertahun-tahun? Bukankah wajah kamu dikoyak oleh adik perempuan Junior saat itu?" Eh, kamu sudah pulih. Petik dua. Lindong sedikit terpana. Mengapa dia merasa bahwa guru tata ruang ini agak banyak bicara? Sikap yang luar biasa sebelumnya ditampilkan ketika ia muncul telah sangat berkurang oleh kedinginannya. Raja kursi ketiga mengerutkan kening ketika dia melihat guru simbol spasial yang berhasil tiba di sini tepat waktu. Mantan mendesah tak berdaya di hatinya. Orang ini sangat cepat. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya hari ini. Raja kursi ketiga dengan malas merentangkan pinggangnya. Senyum aneh terangkat dari sudut bibirnya. Namun, kami juga telah mencapai tujuan kami. King huan, -huan dan mata guru tata ruang tiba-tiba mengeras setelah mendengar ini. Pada saat inilah jantung lindung berdetak kencang. Dia buru-buru memutar kepalanya ke arah laut yang jauh di mana dia tiba-tiba merasakan demoniki yang sangat kejam muncul di tempat yang sangat jauh. King huan, -huan dengan ringan menghela nafas. Matanya menjadi sedingin es, Raja Iblis Jahat Kosmik, telah melarikan diri. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1272, Mengumpulkan Orang Kuat, Raja Iblis-Iblis Kosmik, ekspresi lindung berubah drastis setelah mendengar ini. Master Api telah menyebutkan sebelumnya bahwa penjara penekan iblis yang dia tekan terutama untuk menekan Raja Iblis-Iblis Jahat Kosmik. Dia bahkan menarik kekuatan avatarnya karena kejadian tak terduga ini. Meskipun begitu, dia masih gagal menekan Raja Iblis-Iblis kosmik. Senyum di wajah guru tata ruang perlahan-lahan surut. Sebuah kilatan dingin muncul di matanya yang licik ketika dia menatap Raja Kursi ketiga dan dengan dingin berkata, Jadi alasan kamu menginvestasikan pasukan sebanyak itu bukanlah karena kamu bermaksud untuk menyerang Chaos Master. Sebaliknya, kamu berencana menyelamatkan Raja Iblis-Iblis Kosmik. Petik 2. Hehe. Itu tidak sepenuhnya benar. Secara alami akan lebih baik jika kita berdua bisa menyelamatkan Raja Iblis-Iblis Kosmik dan mengambil kesempatan untuk membunuh guru kekacauan. Raja Kursi ketiga tersenyum samar dan berkata, Kalau begitu, aku hanya bisa menebusnya dengan membuatmu tetap di sini. Senyum muncul di wajah guru Tata Ruang. Namun, Senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangan yang agak kurus dari lengan bajunya. Cahaya perak menyala di ujung jari-jarinya. Itu adalah kekuatan yang lindung sangat akrab dengan kekuatan simbol ancestral spasial. Apakah begitu? Raja kursi ketiga menyipitkan matanya. Mata misterius di telapak tangannya sekali lagi terbuka. Kamu telah merusak pemandangan sejak saat itu. Setidaknya aku harus memberimu dua tamparan hari ini. Guru Tata Ruang membalas dengan tertawa kecil. Haha, Raja Kursi ketiga juga tersenyum samar. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut sesaat kemudian. Telapak tangannya, yang berisi mata aneh, tiba-tiba menamparkan dengan marah di belakangnya sebagai demoniki mengerikan membentangkan. Bang, telapak iblis menyapu melewati dan area ruang tiba-tiba terdistorsi. Sebuah tinju yang berkedip dengan cahaya perak terlempar. Itu bentrok langsung dengan telapak iblis. Riak keras menyebar dan suara gemuruh menyebar di langit. Kamu masih suka menggunakan trik seperti itu bahkan setelah bertahun-tahun. Raja kursi ketiga memalingkan kepalanya. Menatap sosok bermata perak yang muncul di belakangnya dan berkomentar dengan mencibir. Ekspresi terkejut melintas di mata lindung setelah melihat ini. Dia melirik kemana master tata ruang sebelumnya berdiri. Hanya untuk menemukan bahwa, Master Tata Ruang, di sana perlahan-lahan menghilang. Jelas, yang terakhir sudah menyerang sebelum Lindung merasakan sesuatu. Seperti yang diharapkan dari Guru Tata Ruang, Lindung diam-diam memuji dalam hatinya. Belum lama sejak dia mendapatkan simbol Ancestral Spasial, dia jelas lebih rendah dari Master Tata Ruang dalam hal kontrol kekuatan spasial. Haha, kamu juga tidak buruk. Setidaknya kamu tidak menjadi bodoh setelah bersembunyi selama bertahun-tahun. Master Tata Ruang Tertawa, cahaya perak di telapak tangannya menyala dan ruang tiba-tiba berubah. Dua bilas spasial perak seperti gunting yang memanjang ke arah Raja Kursi Ketiga seperti kilat. Demoniki melonjak dari dalam tubuh Raja Kursi Ketiga, dan berubah menjadi pilar cahaya demoniki yang melindunginya. Pada saat yang sama, ia memblokir bilas spasial. Kedua belah pihak menyerang dengan kecepatan kilat, namun kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangan mereka jelas dirasakan oleh Lindong. Pada tingkat seperti itu, setiap serangan adalah kondensasi dari kekuatan maksimal. Mereka tampaknya sangat mirip dalam hal kekuatan. Lindong berkata dengan lembut setelah menyaksikan mereka berdua bertukar pukulan, meskipun Master Tata Ruang dan Raja Kursi ketiga memiliki senyum ramah di wajah mereka. Serangan mereka sangat ganas dan kejam. Namun, mereka memiliki kekuatan yang sama dan sulit bagi mereka untuk unggul dalam pertarungan ini. Ya, mereka memiliki kekuatan dari seseorang yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Jika mereka hanya bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. King Huan-Huan mengangguk dengan lembut dan berkata, selain itu, tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk membunuh pihak lain. Pertarungan ini tidak akan bertahan lama. Petik 2, Lindong mengangguk. Mereka jelas menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang tidak dapat membunuh pihak lain jika ini berlanjut. Karena itu, niat membunuh mereka sedikit lemah. Namun demikian, Lindung mengerti bahwa suatu hari mereka harus berjuang sampai mati. Segalanya akan sedikit menakutkan ketika waktu itu tiba. Bang! Cahaya perak dan kilatan hitam menjalin di langit. Kedua sosok itu sedikit bergetar. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka. Master Tata Ruang, kamu tidak bisa membunuh aku. Kenapa buang waktu di sini? Apakah kamu sedang menunggu sesuatu? Raja Kursi ketiga tersenyum dingin dan bertanya. Apakah kamu juga tidak menunggu? Kata guru Tata Ruang tersenyum. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat senyum palsu yang sama yang menyembunyikan niat jahat pada keduanya. Hal ini menjadi semakin merepotkan. Isolasi Imo di bawah ini. Lindong melirik Pulau Martial Gathering yang agak kacau. Setelah itu, dia menoleh ke arah Ying Huan Huan dan berkata, "Baik, Ying Huan Huan mengangguk dengan lambaian tangannya. Udara membeku menjadi es." Setelah itu. Es menyebar ke bawah seperti dinding es dan dengan cepat mengisolasi seluruh pulau pengumpulan bela diri. Imo itu disimpan di luar tembok es dan tidak bisa masuk. Teknik Ying Huan Huan ini membuat lindung tanpa sadar menggosok hidungnya. Dia sedikit tertekan. Tangan dingin Ying Huan Huan yang dingin tidak bisa membantu tetapi meraih tangan besar lindung seolah-olah merasakan suasana hatinya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Senyum sesaat itu seperti lotus salju yang mekar di gunung es. Ha, adik junior, kamu tersenyum. Sebelum napas Lindong dapat diambil oleh senyumnya, Master Tata Ruang telah melebarkan matanya saat dia menunjuk ke Ying Huan-Huan dan berteriak dengan keras. Lindong memandang Master Tata Ruang, yang saat ini muncul sangat bersemangat meskipun sikapnya yang mengesankan ditunjukkan ketika ia pertama kali muncul. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Master kuno lainnya semuanya tenang dan mantap. Di sisi lain, setelah dia membuka mulutnya, orang yang terlihat agak mengesankan ketika dia bertarung dengan Raja Kursi ketiga, sekarang tampak sangat unik. Adik Junior, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sangat cantik ketika kamu tersenyum. Kamu harus lebih sering tersenyum di masa depan. Dengan cara ini, semua senior akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk memusnahkan Yimos. Master Tata Ruang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Diam, King Huan-Huan mengepalkan giginya dengan keras dan menatap guru Tata Ruang. Master Tata Ruang tertawa datar. Setelah itu, dia menepuk pundak lindung dan memberinya jempol. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa mendapatkan gunung es seperti itu. Aku benar-benar, ay, aku baru saja bangun dan otak aku tidak berfungsi dengan baik. Kamu tidak harus mengingat kata-kata aku dalam hati. Petik dua ekspresi master tata ruang tiba-tiba menjadi suram sebelum dia bisa selesai berbicara, dan dia berbicara kepada Lindong dengan cara yang sangat serius. Lindong menanggapi dengan tawa kering. Dia telah melihat pedang es yang membentang dari tangan Ying Huan Huan. Setelah itu, ditempatkan di pinggang master tata ruang setelah menyebabkan kerusakan untuk sementara waktu. Ekspresi guru tata ruang berangsur-angsur menjadi suram ketika dia dengan lembut berkata, mereka ada di sini. Lindong mengangguk lemah, dia juga mendeteksi riak yang sangat menakutkan dengan cepat mendekati bawah laut. Kolotki tiba-tiba berkumpul di tangan Ying Huan-Huan. Mata birunya yang sedingin es menyapu laut di bawah. Bang, segera setelah suara Tuan Kuno terdengar, pusaran air setinggi sepuluh ribu kaki tiba-tiba terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Demoniki meluap keluar dari pusaran air. Akhirnya, bayangan hitam besar 100.000 kaki tiba-tiba keluar dari dalam. Senja turun saat sosok hitam ini muncul. Lindung melihat ke atas. Dan murid-muridnya sedikit berkontraksi ketika dia melihat sosok iblis itu. Itu 100.000 kaki dan tubuhnya hitam metalik. Banyak luka yang tampak ganas menutupi tubuhnya. Itu tidak memiliki mata. Hanya mulut besar yang dipenuhi dengan gigi hitam tajam. Selain itu, delapan lengan iblis raksasa memanjang dari tubuhnya yang besar. Raja iblis-iblis kosmik, Lindong mengenalinya saat itu muncul. Itu persis sama dengan iblis-iblis kosmik tiga kepala besar gerbang Yuan memiliki hubungan parasit dengan saat itu. Namun, iblis-iblis kosmik biasa itu hanya memiliki empat lengan iblis. Namun orang ini, punya delapan. Selain itu, Aura Raja Iblis-Iblis kosmik ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun aura ini saat ini tidak stabil karena cedera berat yang belum pulih, Lindong Samar-Samar bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih kuat daripada Raja Kursi ketiga pada puncaknya. Tidak heran Guru Api telah mengatakan bahwa di dalam penjara Iblis, Raja Iblis jahat kosmik ini hanya sedikit lebih lemah daripada Raja Kursi surga yang terkuat. Raja Iblis-Iblis kosmik muncul di langit. Kemudian berbalik ke arah Ying Huan Huan dan Raungan, yang tampaknya berasal dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dipancarkan, Tuan Es. Kamu memang masih hidup, petik 2. Raja Iblis-Iblis kosmik ini jelas memiliki kecerdasan besar. Meskipun tidak memiliki mata, itu masih bisa merasakan keberadaan Ying Huan Huan. Tidak terduga bahwa binatang buas sepertimu telah melarikan diri. Mata cantik Ying Huan-Huan sedingin es ketika dia melihat Raja Iblis-Iblis jahat dan berkata, Haha, kita benar-benar kelelahan untuk menyelamatkannya. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari bahu Raja Iblis kosmik ketika dua sosok perlahan muncul. Selanjutnya, mereka sedikit membungkuk ke arah Ying Huan-Huan. Tuan Es sudah lebih dari 10.000 tahun sejak kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Petik dua Oh itu adalah Raja Kursi keempat dan Raja Kursi kelima. Sepertinya kalian semua telah muncul. Master Tata Ruang memandang kedua sosok. Matanya sedikit mengeras saat dia berkata sambil tersenyum. Lindong meraih busur petirnya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Barisan di depannya memang terlalu menakutkan. Tiga dari lima raja yang duduk paling atas dari penjara iblis telah datang. Jika Raja Iblis-iblis kosmik dimasukkan, itu berarti ada empat ahli puncak yang sebanding dengan mereka yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Kami tidak punya pilihan, tidak mudah untuk berurusan dengan Flame Master. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyelamatkan Raja Iblis-Iblis Kosmik? Raja Kursi keempat tersenyum samar dan menjawab, Orang yang kamu bicarakan telah tiba. Guru Tata Ruang menanggapi dengan senyum. Awan tiba-tiba menyala di cakrawala saat dia berbicara, "Ketika cahaya yang berapi-api menyapu, dalam sekejap itu muncul di langit di atas pulau. Cahaya berapi memudar. Itu adalah Flame Master. Namun, Flame Master saat ini memiliki rambut yang agak berantakan, ekspresinya tampak agak jelek. Jelaslah bahwa dia telah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Dia pertama kali melirik lindung dan master tata ruang." Setelah itu. Matanya mengarah ke Ying Huan-Huan dan dia berbicara dengan suara yang tak berdaya. Aku tertangkap basah. Dan mereka berhasil menyelamatkan Raja Iblis-Iblis kosmik. Ying Huan-Huan sedikit mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hehe. Belum begitu hidup selama bertahun-tahun. Raja kursi ketiga dengan malas merentangkan pinggangnya. tersenyum menatap kelompok Ying Huan-Huan sebelum mengulurkan jarinya untuk menghitung. Tampaknya pihak kita memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mengapa kami tidak menghabisi kalian semua di sini? Petik 2. Haha. Jadi bagaimana jika kamu memiliki keuntungan dalam jumlah? Bagaimana aku bisa hilang pada saat seperti itu? Petik 2. Namun, tawa menggelegar bergema di langit tepat saat suara Raja Kursi ketiga memudar. Hati Lindung bergetar sedikit. Dia menoleh dan melihat cahaya sepuluh ribu kaki ungu emas muncul dari menara keos. Ini akan sangat menarik.